Pelakuan Lucinta Luna seakan tak pernah lepas dari sorotan publik, sebelumnya Lucinta Luna sukses membuat publik heboh karena melakukan serangkaian operasi plastik demi menikah dan punya anak dari rahim sendiri. Terbaru Lucinta bahkan membuka celana dan duduk di pangkuan Boy William. Aksi Lucinta tersebut sontak membuat Boy William kaget sampai berteriak. Yuk simak beberapa aksi Lucinta Luna yang bikin elus dada berikut ini. Oplas delapan kali demi terlihat seperti perempuan sempurna Ketika hadir di podcast Deddy Cobuser belum lama ini, Lucinta Luna mengaku telah melakukan delapan kali operasi plastik agar terlihat layaknya perempuan sempurna Meski begitu, Lucinta Luna mengaku masih dalam tahap pemulihan setelah menjalani operasi plastik sehingga wajahnya belum memperlihatkan hasil sempurna ingin menikah dan punya anak dari Rahim sendiri Lucinta Luna mengakui bahwa yang selama ini dilakukannya adalah suatu pengorbanan terlebih pemain film Bridge ini sadar foto masa lalunya sudah beredar luas di dunia digital oleh karenanya ia ingin mempermak habis wajahnya yang dulu dianggap jelek selain itu Lucinta punya tujuan hidup setelah melakukan operasi plastik Aksi vulgar di depan Boy William Boy William mengundang Lucinta Luna ke acara drink with Boy Belum lama ini, ketika mabuk, Lucinta Luna benar-benar menggila Ia bahkan sampai melepas celananya di depan Boy William Bukan hanya itu, Lucinta Luna pun tiba-tiba duduk di pangkuan Boy William dengan agresif Sontak aksi tersebut membuat Boy William ketakutan sampai berteriak Sementara itu, warganet yang menyaksikan konten Boy William bersama Lucinta Luna tersebut hanya bisa mengelus dada